Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ngawas ngaji obrolan zaman sekarang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sukses dan bahagia. Pada sesi ini, bersama saya Hasan Mawardi, kita akan kembali berbicara tentang tema-tema keseharian kita dari perspektif psikologi, pendidikan, dan Islam. Pada sesi ini, saya akan berbicara tentang anak sebagai korban obsesi orang tua dan sekolah. Teman-teman, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa orang tua yang cenderung memaksakan kehendaknya kepada anak-anak mereka untuk mengikuti berbagai aktivitas yang sebetulnya tidak disukai oleh anaknya. Mereka akan memaksa anak mereka untuk kursus ini, kursus itu, belajar tambahan sore hari, malam hari, sehingga anak itu betul-betul, Hampir tidak memiliki waktu lagi untuk istirahat. Seluruh hampir seluruh waktunya dari pagi sampai malam hari dihabiskan untuk belajar, terus menerus di bahkan hari Minggu sekalipun. Mereka sangat jarang sekali memiliki waktu untuk refreshing. Bayangkan kalau setiap saat, setiap hari, selama sekian tahun, anak terus di tidak pernah dire, tidak pernah di refresh. Apa yang akan terjadi dan bagaimana sebagai orang yang dewasa, sebagai orang tua, sebagai guru, ketika kita melakukan sebuah aktivitas yang tidak sesuai dengan hati nurani kita? Mungkin kita melakukannya, tapi kita melakukannya dengan sangat terpaksa. Dan apa hasil dari sebuah aktivitas yang dilakukan dengan terpaksa akan sulit mencapai hasil yang maksimal. Hasilnya mungkin hanya segitu-segitu saja. Kenapa saya sebut ada beberapa anak yang menjadi korban obsesi orang tua Berita-berita mungkin bisa sahabat-sahabat cek bagaimana seorang anak stres karena mengikuti keinginan orang tuanya. Dia sebetulnya tidak mau les piano, tapi dipaksa oleh orang tuanya dibelikan piano yang cukup besar, ditaruh, disimpan biasanya di ruang tamu atau ruang ru, di rumah ruang paling depan, ya. Sehingga ketika tamu datang Langsung melihat sebuah piano yang cukup besar Dan ketika mereka, para ibu-ibu ini bertemu dalam sebuah pertemuan Dalam sebuah arisan Mereka akan sangat bangga ketika mengatakan kepada teman-temannya yang lain Bahwa anaknya kursus ini, kursus ini, kursus uh, piano, kursus renang, kursus uh, sempoa Kursus bahasa ini, bahasa itu dengan bayaran sekian mahal loh, ya saya bayar di sana sekian, tapi demi anak saya apapun akan saya lakukan. Itu bahasa ibu-ibu secara umum yang sering saya dengar di pertemuan-pertemuan mereka, termasuk di pertemuan majelis-majelis taklim, ya. Jadi anak menjadi kebanggaan menjadi bahan cerita untuk membanggakan membangga, diri mereka. Jadi kursus piano bukan keinginan anaknya, tapi keinginan atau obsesi orang tuanya. Sangat kasihan sekali ketika anak harus menjadi korban dari obsesi orang tuanya. Atau beberapa anak juga menjadi obsesi korban Obsesi atau kepentingan sekolah Seorang anak Disuruh kursus Disuruh ikut perlombaan Olimpiade ini dan itu Padahal anak itu Tidak srek dengan olimpiade tersebut Ya, Demi rating sekolah Demi nama baik sekolah Mereka terus di push Terus dikondisikan Berlatih mungkin setiap hari Sehingga Menang dalam setiap perlombaan Dan nama baik sekolah terangkat Sekolah menjadi terkenal Sebagai tempat orang-orang hebat Padahal anaknya tidak bahagia menjalankan semua itu Namun sahabat-sahabat Teman-teman guru, para orang tua Yang dirahmati Allah SWT Ketika anaknya mau Kita harus mendukung namun dengan catatan, orang tua dan guru ada untuk anak, bukan anak, ada untuk mereka. Sekolah untuk anak, bukan anak untuk sekolah. Kurikulum yang dibuat, yang didesain oleh sekolah dan guru, itu diperuntukkan untuk anak, bukan anak diperuntukkan untuk kurikulum. Sebelum membuat sebuah kurikulum, yang harus dilakukan adalah mendeteksi terlebih dahulu apa kecenderungan minat, bakat, dan kecerdasan para peserta didik. Dari data inilah, sekolah membuat program sekolah menyusun budaya sekolah baik. Kurikuler maupun program-program extra kurikurer Dan program-program unggulan sekolah lainnya Sehingga anak menjadi enjoy dalam menjalankan aktivitasnya Karena dia melakukan sesuatu yang dia inginkan Yang dia sukai Dan apapun aktivitas yang dilakukan dengan kesenangan Hasilnya pasti akan sangat maksimal, karena di situ ada sebuah aktualisasi diri, sebuah motivasi dalam teori e, hirarki kebutuhan yang sudah dibahas di sesi sebelumnya. Menurut Maslow, motivasi tertinggi seseorang melakukan sesuatu adalah aktualisasi diri. Saya ikut sempoa karena saya emang suka. Saya emang tahu persis bahwa ini penting bagi saya. Saya kursus renang karena saya memang suka berenang. Saya kursus musik karena saya memang suka dengan musik. Saya ikut pramuka, ikut PMR, dan program-program yang lain karena emang saya suka itu. Termasuk program tahfidul quran misalnya. ya Yang menjadi program unggulan di beberapa sekolah kalau anak itu minatnya tidak di situ, jangan dipaksakan. Namun, ketika anak itu memang minat di situ, harus didukung sepenuhnya oleh orang tua dan oleh sekolah. Jadi, sahabat-sahabat, teman-teman sekalian, jangan mengorbankan anak untuk kurikulum, untuk sekolah, atau untuk obsesi orang tuanya. Biarkan dia merdeka, dan orang tua, guru, sekolah hanyalah bertugas memfasilitasi mereka menggali bakatnya, menumbuhkan, mengembangkan potensi-potensinya. Teman-teman, sahabat, ngaos yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ungkapan Alimu awladakum li zamanihim la li zamanikum. Ajarilah mereka Sesuai dengan zaman mereka, bukan sesuai dengan zaman kalian, karena mereka hidup di zamannya, bukan di zaman kalian. Nah, zaman terus berkembang, kemajuan zaman tidak bisa dielakkan lagi. Ada beberapa pekerjaan, beberapa hobi yang mungkin sama sekali tidak di... ...pernah terpikir oleh guru-guru dan oleh para orang tua. Bisnis aplikasi atau bisnis-bisnis yang lainnya, pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya sama sekali tidak ada. Bahkan tidak pernah dibayangkan oleh orang tuanya. Karena itu jangan terlalu memaksakan frame kita dan menjadikan frame itu untuk anak-anak kita biarkanlah mereka menentukan premnya sendiri dan para orang tua berada sebagai pendukung di belakang layar jadi sangatlah hati-hati ketika kita harus membuat sebuah kurikulum atas dasar apa kurikulum itu dibuat oleh kita yang paling baik sebuah kurikulum, sebuah program Baik di sekolah maupun di rumah Dilakukan berdasarkan usulan-usulan dari para peserta didik Dari anak-anak Dan juga berdasarkan hasil observasi atau tes psikologi Apa yang menjadi bakat, minat, dan kecerdasan mereka Untuk sesi ini saya cukupkan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 Mudah-mudahan dengan men-share kita akan menjadi seperti yang disadarkan oleh An-Nabi Shallallahu Alaihi, wa alaihi wa Rabbil Alamin Wallahu'l-Mu'afiq ila akhwamil tariq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh